sakareno tayaran wis bayaran mau ya sabar lur color iki arek nyambut lur Kang Primo pomo duwit wis ra ya yang ya Malah bulat-bulat nah, kleru malah, ya. malah minus <tik> sah <tik> <betang>, Masang mule. Jadi wong lanang nah, sih penting wajib kerja beli duit. Nah. Woy. ini apa lagi? guys <laughs> Ugane wa tuku Nah, Nah ini pe terus ndau Nene iki lho lur wong lanang rambut cair kasane Tayo niya, wag Kayak malang krek mulang malang krek kayak ceret Wanderosi. <tik> ah ah ah ah. ngopi sih lor ngopi lor ngopi ya eh, nyambut gaye kiyo, nyambut yang ngopi, ngopi, ngopi kok jadi mandor leh <tuk> Ewang <entah> <Atau itu. tuk entah> warang rusak. <tuk> jams juga, rampung Jangan ya, kok. Alon lur, alon lur. Kamu sini, ban gak kejatuhan sini. Awas. Awas. Awas ini kae pas iki ngangkat-ngangkat gombal tok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 dia mau ya jauh kejemputan. Hm. nyekalnya kaliannya kelih lampu. Ini ngasang terapi nggak mantulur. Ngasang terapi nggak mantul. Mantului ngulek nih. Ponco turu udah. Mantu. Sing wis deh bucu barang nyobain ngulek wis. Orang tangkeran, orang Mantu, teman mantu, yo teman turu. Anake Macak gajah. kangkung, kangkung, lur, bantu lur, ini mau ini, ini sapi, lho, lho, lho, lho. akan sangkom, lagi, lagi, ya. kecil, kecil, kecil. masih kan sih, ya, aku ya Mungkin, ya Mas. Iya, kayak gitu, Mungkin, oh, mungkin iya, iya, iya.